Kabut hmm. luar biasa, teman-teman, sesuai ya. Ini kabut sudah mulai turun. Ini pukul 12 belas siang. para papa Kanan-kiri sudah Penuh kerabut Allahu Akbar Muhammad Surya Muhammad Allah Kita benar-benar merasakan Kebesaran Allah Teman-teman Jalan sampai Berair Hati-hati ya Insyaallah, alhamdulillah. Allah subhanahuwataala, benar-benar merasakan di atas awan ini, teman-teman. Udaranya asik banget, kuasa Allah. Allah akbar. Lagi di jalan tol, langit atas awan, perjalanan agak terganggu. Kondisi cuaca sangat, sangat ekstrim, hanya berkabut. Oh, kekuasanya Allah guys teman-teman 12 uh. serasa jadi Peter Pan bisa terbang <laughs> ke atas awan uh. <tinyuruh> Berkabut turun ojeknya sangat ramah, nolong eh, pengguna pendakian ini. Kalau yang tidak kuat, mereka menawarkan jasa dengan sangat ramah. Yuk! Atong naik ini manjat mundur kan masalah padang. kabut mantap yuk di seperti di Eropa di <tuk> Rusia yes. Indonesia, yes. Indonesia. Yes. Yes. Yes. Indonesia itu serba ada makanya dinamakan surganya dunia itu negeri Indonesia kru tanjaan kerakalan yang sudah viral di YouTube kayangan bener-bener seperti di atas awan it was half online biasa pemandangannya oh, ini. mobilnya punya orang ini ya. mandap untuk off-road